Duel Belanda versus Argentina di babak perempat final Piala Dunia 2022 akan berlangsung Jumat malam ini, atau Sabtu. 10 Desember 2022, dini hari nanti, para pecinta sepak bola tentunya sudah menyiapkan kopi dan cemilan untuk menyaksikan laga seru nanti. Prediksi pertandingan antara Belanda versus Argentina bisa saja berakhir imbang hingga berakhir adu penalti. Untuk lebih lanjut, mari kita sama-sama simak ulasannya. Tapi sebelum itu, mohon subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar sepak bola dari channel ini. Kalau sudah mari kita lanjut, timnas Belanda sudah siap mengantisipasi hal ini. Kiper Belanda, Andreas Noppert mengaku tak takut menghadapi tendangan Lionel Messi jika negaranya harus melakoni adu penalti melawan Argentina pada laga perempat final. Duel Belanda versus Argentina dalam perebutan tiket semifinal Piala Dunia 2022 bisa saja diselesaikan dengan adu tendangan penalti jika kedua tim bermain imbang selama waktu normal dan extra time 2 kali 15 menit. Untuk itu, Andreas Noppert yang menempati posisi vital sebagai kiper Belanda harus mempersiapkan diri menghadapi para algojo penalti dari lawannya Argentina. Termasuk menghadapi tendangan Lionel Messi yang menjadi mega bintang Argentina di Piala Dunia 2022, pemenang tujuh Ballon d'Or itu sekarang telah mengoleksi 3 gol dari babak fase grup C hingga 16 besar. Menyikapi peluang adu penalti tersebut, kiper berusia 28 tahun ini mengaku telah siap sekalipun harus satu lawan satu dengan Messi. Saya selalu siap untuk itu, dan dia juga bisa meleset, kami melihatnya di awal turnamen ini, jadi dia sama seperti kami manusia, kata Andreas nopper yang pasti dia bagus, tapi yang pasti, saya bisa menangkap penalti, tegasnya, anggapan mengenai Messi juga sempat dikatakan oleh rekan Noper, yakni Virgil van Dijk yang bertugas sebagai bek Belanda. Ia mengibaratkan Messi seperti manusia layaknya dirinya, yang bisa membuat kesalahan. Misalnya saat bintang PSG itu gagal penalti saat Argentina dikalahkan Arab Saudi. Menurut back Liverpool itu, kekuatan Argentina bukan hanya Messi seorang, melainkan semua pemain lawan menjadi ancaman bagi Belanda, tidak khawatir. Tetapi hati-hati dengan apa yang bisa dibawa Argentina ke dalam permainan. Mereka adalah tim yang fantastis, dengan pemain yang fantastis, dan kami harus melakukannya dengan baik di semua bagian pertandingan, tambah bek timnas Belanda tersebut. Lebih lanjut, ex-bek Southampton ini cukup percaya diri dengan peluang Belanda. Kepercayaan diri. Beck berusia 31 tahun itu tak lepas dari peningkatan reforma Belanda saat menyingkirkan Amerika Serikat pada 16 besar piala dunia 2022.